Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA melepas liarkan seekor harimau Sumatera di salah satu kawasan hutan konservasi di Riau. Harimau betina bernama Lanustika dilepas liarkan usai menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya Sumatera Barat. Petugas memastikan harimau Lanustika dalam kondisi sehat sehingga layak untuk dilepas liarkan. Petugas harus menempuh perjalanan 15 jam, baik darat maupun menyusuri aliran sungai, untuk memastikan lokasi pelepas liaran jauh dari jangkauan masyarakat. Satwa berusia 3 tahun ini sebelumnya dievakuasi petugas pada September 2021 lalu, karena konflik dengan manusia di kampung Teluk Lanos, kecamatan Sungai Sia. Tidak hanya menyerang hewan ternak, Harimau Lanustika juga telah menyerang pekerja kebun hingga satu orang tewas proses pelepas liaran harimau berjalan lancar. Diharapkan dengan pelepas liaran dapat menjaga kelangsungan populasi harimau Sumatera di Riau. Pastiarkan eh, harimau Sumatera yang tidak berhendak malam eh, per, eh, Prosesi pelepas liaran berjalan lancar dan eh, pada batang. Pulau Pangsliaran harimau lanustika, ke habitatnya yang jauh dari permukiman, diharapkan dapat menghindari konflik dengan manusia.